Usai terseret kasus penyalahgunaan narkotika, kehidupan pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri langsung menjadi sorotan. Bagaimana tidak, kehidupan Nia Ramadhani yang dikira penuh dengan kebahagiaan nyatanya malah berbanding terbalik. Nia Ramadhani yang selalu tampil paripurna diam-diam menyimpan sejuta kesedihan di balik senyumnya. Hal itu pun diungkapkan langsung oleh Nia Ramadhani saat menghadiri sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba. Di hadapan hakim, sambil terisak, Nia Ramadhani mengaku sedih karena tak punya banyak teman bercerita sejak ayahnya meninggal di tahun 2014. Meskipun ada beberapa orang yang selalu ada di sisinya, Nia Ramadhani menyebut teman-temannya tak pernah membiarkan Nia untuk mengutarakan emosinya. "Saya nggak bisa sedih, saya harus happy terus. Saya nggak boleh kasih lihat kalau saya benar-benar kehilangan papa saya, belahan jiwa saya itu," kata Nia Ramadhani lagi. Bukan cuma teman-temannya saja, Nia Ramadhani juga tak pernah berbagi kesedihan itu pada sang suami, Ardi Bakri. Dari pengakuan Nia Ramadhani, isu soal keretakan rumah tangga sang selebritis dan Ardi Bakri retak pun akhirnya ramai dibahas. Hingga akhirnya, berhembus kabar jika Nia Ramadhani telah menggugat cerai Ardi Bakri. Bahkan ibu tiga anak ini disebut telah mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama. Menanggapi rumor tersebut, pihak pengadilan agama Jakarta Selatan, akhirnya memberikan klarifikasi soal kabar Nia Ramadhani dan Ardi Bakri cerai. Ditegaskan Humas pengadilan agama Jakarta Selatan, hingga detik ini belum ada gugatan cerai atas nama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Di tanggal ini, tanggal 15 Maret tahun 2022, belum ada nama tersebut, Nia Ramadhani, mengajukan ke sini, kata Taslimah, Humas pengadilan agama Jakarta Selatan dikutip dari kanal Youtube Indosia. Dengan begitu, dipastikan kabar Nia Ramadhani menggugat cerai Ardi Bakri merupakan berita hoaks.